Yang mengagetkan dari pendeta Saipuddin ah. Ini kawan Baik ini saya ambil dari media online Jakarta.postkota.co.id Dengan judul Makin parah setelah hina Islam Pendeta Saipuddin kini larang orang masuk Kristen Alasannya banyak penipu Beh heboh beredar video pernyataan pendeta Saifuddin larang orang masuk Kristen Ia juga tak segan menyebut di Kristen banyak penipu dan penjahat Tentu saja hal ini berubah 180 derajat dari dirinya Dikenal sebagai pendeta yang membenci agama Islam dan kerap menghina Islam Biasanya pendeta Saifuddin Ibrahim kerap meninggikan citra agama Kristen Namun kini sebaliknya ia bahkan melarang orang untuk masuk Kristen Saifuddin Ibrahim mengaku pernah ditipu oleh oknum dari agama Kristen Hal tersebut ia sampaikan sembari melarang orang masuk agama Kristen Agama yang ia anut saat ini Pernyataan itu disampaikan Saifuddin Ibrahim Kemudian videonya diunggah oleh akun twitter subur 0204 Saudara-saudara Enggak usah masuk Kristen Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya Ujar pendeta Saifuddin dalam video itu Kemudian pendeta Saifuddin Ibrahim menceritakan pengalamannya Ia mengaku Barang-barang miliknya di gereja diambil oleh anak rohani Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli Diambil anak rohani saya Siopi Nobrin Kerjasama dibawa ke Yayasan Betesda katanya Ujar Pendeta Saifuddin melanjutkan Dua hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen saja sudah banyak yang jahat. Ujar pendeta Saifuddin melanjutkan. Ah, ya, nih. Ya, ini pendeta ini. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Saya tidak paham ini, Pak Pendeta. Ya, masalah pencuri, masalah ponipu, masalah pembohong, itu sifat manusia. Itu bukan ajaran agama. Agama apapun. Mau itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan keyakinan lain. Tidak ada yang membenarkan yang namanya menipu, mencuri. Tidak ada, jangan karena ada manusia yang mencuri, berbohong, kemudian dikait-kaitkan dengan agamanya. Agamanya ya sudah jelas, agama itu melarang menipu, mencuri, berbohong. Nah, saya juga bingung ini. Dulu-dulu sering konekkan ini i, Beritanya pendeta sepuling yang suka menghina Islam Nah sekarang menghina lagi Kristen ya eh, besok tidak tahu agama mana, mana lagi yang mau dihina Mungkin i, dulu kan dia Islam Setelah itu pindah ke Kristen Setelah di Kristen dia hina Islam Nah sekarang dia ini menghina Kristen, jangan-jangan mau pindah agama lagi. Jangan-jangan. Nanti setelah pindah ke agama yang lain lagi, dia hina. terus Islam dan Kristen. Kemudian nggak lama dia tinggalkan lagi agama lainnya. Ini saya tidak tahu bagaimana pas saya puding ini cara berpikirnya. Padahal beliau sudah tua. Saya secara pribadi tetap, mendoakan pendeta saya puding agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Saya doakan itu. Namun saya juga di sini berpesan agar stop sudah. hentikan sudah menghina simbol-simbol agama. Melarang orang untuk masalah agama. Menjelek-jelekkan sebuah agama berhenti. Sebaiknya pendeta, ya apa pendeta, Saipudding Ibrahim, sibuklah, ya di masa tua ini, yang sudah umur semakin tua, sibuklah terus memendalami agama yang diyakininya, kemudian jalankanlah ajaran agama itu dengan baik dan benar. Ya. Ini kan umur semakin tua, semakin ngelantur. Dan kalau di mesos, eh oh, tidak sedikit pengikutnya ini. Ya. Saya seorang muslim. Saya sering melihat diskusi-diskusi perdebatan-perdebatan di dalam internal Islam. Saya hanya bisa menyimak Kemudian saya berpikir, apakah hanya dalam agama Islam ada perbedaan kemudian berdebat? Dan ada juga yang merasa dirinya, kelompoknya yang benar, kelompok lain salah, tidak benar. Nah itu saya lihat di dalam agama yang saya anut yaitu Islam. Kemudian saya penasaran, apakah di agama lain ada yang seperti itu? Oh, Mala'eh, kuliah itu di media sosial, khususnya di TikTok. Eh, ternyata di agama Kristen juga ada nah, ada pendeta yang satunya mengatakan dia yang paling benar, pendeta lain salah sama, sama juga karena saya penasaran apakah hanya di Islam yang ada ternyata di Kristen juga ada yang begitu-begitu yaitu ada kelompok yang merasa dirinya dia yang paling benar kelompok lain salah itu saya temukan juga jadi saya akhirnya jadi penasaran kepada agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan kepercayaan lainnya. Di, saya belum lihat dia ke sana. Yang jelas sudah dua ini agama yang di dalamnya itu ada kelompok-kelompok yang merasa diri kelompok dia yang paling benar. Kemudian yang terakhir ini kalau tidak berubah ini pendeta Ibrahim ini segera ditangkap ini orang ditangkap, karena ini membuat keonaran membuat konaran. ya ini saja kawan, bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati